Ketek lembangan ya, di rumahnya kagak, Buat ayah bini gak getah Wah jangan-jangan di empang kali, buka empangnya Loh, agak aja Gualan, gampang sih nih Dibun paling gua Wah, kali dia kemari deh Lalu kemari kemari Jadi yang gua kan Emang apa ya, baik coba ya nih udah, gini gue ceritain ya nih Iya, ya, ya, coba-coba gue lihat setiap hari ikan gue kurang kayak gitu makanya gue jam malam gue ngecek takutnya ada yang maling ikan tidak yeah. kali apa satuan kali makan atau apa gitu enggak nah, belum tahu makanya gue kalau malam gue tungguin nungguin sini. Murun kalau yang bekas orang yang lidik bekas orang murunnya. Nah, ternyata ada, apa busek lo? Lo no. busek bekas. Ada bekas ya no. murun? Ada. Terus di ini curiga tuh. Kayak ada dia. Saya uang panen, ini nampak baik ini. Sama zaman lagi begini, zaman lagi susah. Kita ada punya empang, saya empangnya itu udah habis. Itu, itu, kita jagain, boleh. Masuk gua, gua mau biar apa? Bocah orang Kena Yar, super bener-bener bocah, bener bener repang. Bor-bor pun bayar orang teh, emang makin satu-satunya mana buat gajiar teh. Tuh masuk gua, lalu itu gua istirahat sendiri. Gua mau mau ngecek sendiri ya bang gua. Makanya gua tiap malam sini itu oke kalau begitu sekarang ini aja teh kita kasih pendapatnya lah teh kita rondain aja tiap malam barangkali dengan usaha kita ini tiap malam ronda mungkin yang merusaknya emang kita yang ambil yang kita benar kita malam bisa ketangkap gitu ya kan emang zaman dari begini teh kalau kita kurang kurang awasnya kan empang, ini di rumah ini bisa hilang. Iya sih, Benar ya. lagi susah teh, soalnya apalagi ini mau lebaran. Ya kan, mau lebaran, duit susah, kerjaan langka, apa apa susah. Karena semua sama kayak gini teh, kayak orang yang pakai pendek teh. lari apa buntu? Ya itu jangan terbaiknya, apa? Nope, maling saking apa Momet? Benar, benar. Kayak udah karena kita jaga bersama aja sarunya jam malam dah. Tuh, biar aman jaga bersama aja. Oke, tolong Om lah. Ngosok lagi bagus super banget. Nah, kita megampang. Yang penting mah asal ada acaknya di sini. Rokok sama kopi udah antar itu kita mah. Rokok, ada, enggak ada kok. Siap. apa, -apa, apa, -apa udah terima kasih Teh jadi segala jadi enak kita, ya. Ya, enak kita enak mau basa-basa, eh basa-basi, berseputuh si nih anak, <laughs> jangan jangan, sangat Udah biasa udah, sekarang kita aja Teh gua mau ngecek empang lu yang sebelah sonong nih ya, takutnya hmm. ada apa-apa gitu kan, udah, ya, hmm. nggak kalau kalau ada yang mencurigakan, grogro ya, ya, yep. gua nunggu dulu dah. Oke teh baik, oke kita jalan diteh ya. Ya, Ya, kau. Salam. Sudah terbuka. Kalian Iya, ini perlu. Salam. Nah. Jadi pung kemana ya? Gue cari-cari kagak ketemu. Gue tunggu-tunggu katanya dia nunggu di pos. Tapi di pos kagak ada. Apa dia pergi ke Empang kali dan nguin RT Tanya nguin RT, silipung, RT nya ada di Empang Tapi kalau gue tanya-tanya Belum tentu ada RT di Empang, tapi gue cari siapa tahu udah bener ada di Empang nih RT Kalian mau Cilipung. Masalahnya udah gue cari-cari mulu Patir kan ada maling ikan, yang sekarang lagi lawan banget maling ikan di Empang ini nih jadi penting banget di rondain, jangan sampai terjadi lagi ikan ini habis dimaling begitu, makanya kan selipung kalau dicari kadang susah banget nemuinnya makanya sekarang gue langsung aja gue cari kempang kali ada. Eh iya di rumah iya, itu mana? Dia mau tadi dia lagi kue empang, kue empang emang udah maling lagi. Itulah, makanya ya dulu dia macam datang dulu. Susah banget nih. Jadi ya. Ternyata dulu tuh. iya dah. Tuh tuh. Ya. ya, ini cukup. ya. Jadi kadang selipung pengonsol. Pengonsol tadi ngalir di sini dia. Dia sendiri Sendirian. sendirian. Lemang yang lain. mau yang lain mau ke mana tahu. Ya. Kita kasih tahu juga, Teh. Dia sampai kalau kan. kalau keantar sama malam ini mah kita tinggal dulu. Sudah baru dah. Ketang bareng. Bukan kalau dijarin aja akhirnya kebiasaan sih, tapi di rumah? Di rumah, kan buru-buru enggak bales ini banyak maling ikat Dikasih tahu yang lain, teh supaya kagak jenuh Iya sih Ini malam bales ini baru sibuk kali, ya, Lemah. mas Enggak apa-apa sih malam ini Kita beri gaji dulu sekali, iya. Ali Mereka Ali tadi Oh dia udah duluan ngontrol? Hmm. Iya bukan, kalau malam, kita tahu kan Besok biasa anjang ke datang Iya Makanya nah, malam, nah, malam ini ya udah waspada juga sih ngomong apa di rumah di ya, rumah ngopi bolborok kalau dateng gitu kali-kali ngopi tuh jangan pengantuk banget orang-orang juga ngopi lupa rokok sekarang pulang rokok, rokok. ada ya <laughs> nih so itu di dah iya <laughs> jadi ngomong-ngomong cilipung -ngomong, pergi ngontrol ngontrol iya mau kalinya tadi udah ngomong apa pun ngontrol duluan ntar kalau misalkan ada yang ketiga kan bisa gila-gila gitu iya, telepon dia punya nomor telepon kan? RT kita memang punya <laughs> baik kita selalu ini nyari ke dulu ini Roknya ya? Isap. ya, isap dulu mm -hmm. ya? oke, okay, nah. oh, nggak bawa jam Ya, kurang lebih lagi jam sepuluh, Kan sepuluh, jam lima, jam lima. Di dia Di nih, Di mana? Iya, maling mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? nih. mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di maling Di mana? Di Di rumah Di aja kemarin mana? Di mana? nih mana? Di mana? Di mana? ikan mana? aja gitu makanya atau ini satuan, gitu, apa orang gitu? Banyak, kalau tiap malam saya di sini nongkrong. Oh, Alkitab saya yang mari belum Honda ada Hmm. Gimana ya caranya Gimana ya caranya ada yang ini Gila-gila Gila Gila-gila Gila-gila ini Gimana ini hawanya setia amat ya, tapi hawa jemar ini kayak ini kayaknya ini ini begini. kau sini nih. Waduh, sudah, kangkung, ini kan nih, di sini, Bu, nah, ya, Ndn, Clone, lu, Bu, ada, ada, ada, ya. iya makal menjarumkan dan ini Oh, ini orang itu, ini Ini dia nih. Oh, ini oh, ya. ya. iya, bawa Nakan, hai, tuk, Kak, tuk. Aram, hai, hai, hai, Pak Aduh, hai, hai, hai, hai, Buka, hai, hai, Buka, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, hai, hai, buka hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gua mana Bukan, Ayo, mana? kemana? Gua mana Anak kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? baru kemana? Iya. Pak. kemana? Gua kemana? Gua kemana? Gua kemana? Pak? jangan Gua kemana? Siap, siap, kok? Siapa ini enaknya bang? Orang? Siapa? Di mana nih? Ya, sekarang begini aja. Ya, mana ya. bisa kejadian nyopet ikan begini, emang Oke. tujuannya apa sih? Buat keluarga Apa emang buat buan poya-poya atau minum-minum begitu? buat makan pak, emang bukan buat apa-apa. Di aja ngelakuin nyopet ikan seperti ini? Ini di sini doang pak. Ini benar sih dong? Benar pak. Oh. Benar. Hidupan, ini? Uuuuh, kita juga sih. Ya, emang sudah banyak keperluan buat makan, ngasih keluarganya. Kita tanya, sekarang kita diganggu dulu, bagaimana ini yang terbaiknya? Atau kita kasih kerjaan, apa gimana? Begitu. Tapi kalau sudah buat makan, masih ketersengan juga. Ya, sekarang begini aja, kita tanya dulu keluarganya, benar enggak ini dia nyopet ikan buat ngasih keluarganya, gitu, buat anak-anak bininya. Khawatir dia cuma akal akalan. Hmm. Jadi ah si boleh nyopet itu nyopet ikan kan dia buat judi, buat minum, buat mabok itu yang kita khawatirkan teh. Hmm, te, ya, gitu sih, ya. Iya kalau kita tanya kalau misalkan dia kita tanya bener nggak buat ngasih keluarganya nanti dikasih pengarahan sama rt, apa dikasih kerjaan, bagaimana cara terbaiknya supaya dia ini nggak melakukan seperti ini lagi gitu. Ya udah sekarang masih diberi arahan atau dikasih pekerjaan ini. Kalau memang dia benar benar keluarganya makan dia oleh mencuri, saya cuma saran begitu, Yang kita main hakim sendiri kita tanya dulu biar tidak jelas mereka ini maksud dan tujuannya mencuri untuk apa dan buat apa gitu. kalau mau aja deh. kalau emang bener yang dihubung bilang tadi pengakuannya buat timpanin anak sutrinya, karena mah bagaimana jalan terbaiknya, PT kan punya pegawaian apa jadi beromorin, kamu udah suruh nyangkul atau nyawa di punya prt itu supaya dia benar-benar nanti buat pengacara anaknya ada gitu. Nah, ini, nah, sekarang ini kalau mau lu emang benar, temen ya, ma, kalau nggak kau pesan lu, lu jangan ulangi lagi. Ya, pak. Kalau mau lu benar, sekedar buat makan, lu kerja mau gua dah, di mana? Nah, lu lu kadang kerjaan gua, lu, lu, lu seneng panggul gua gimana? mana? Sofi aw, saya percaya. sekarang lu makin jangan hmm. saya lagi ya. Diulangi lagi dia banyak kasihan buat ngemparin anak istri hasil kayak begini ya, bang. nanti awalnya nantung enggak pak, kasihan iya bang saya gak bakal lakuin lagi boleh ya? iya sekarang udah dikasih kerjaan merdek tuh iya besok gue ya. datang pagi-pagi ya -pagi uh -huh. rumah kerja iya pak gue mau ngembarin mana juga? kerjaan ngemparin apa pak? ngemparin itu yang sebelah sana itu empang yang baru ya daripada dia nyopet begini nggak jelas akhirnya buat bikin warga jadi resah, kan ya, ya, ya. jadi ya bingung kasih aja kerjaan yang empang belum jadi dia suruh kerja besok pagi persiapan peralatan pacul atau cangkul golok siapin semua teh iya ya, ya. ya, supaya dia nantinya punya penghasilan buat anak istrinya begitu kalau tiap begini terus kan setiap malam ronda ada maling ikan maling ikan Kan ya, ya. jadi warga jadi resah. Jadi hmm. udah-benar-benar ada maling ikan, maling ikan, jadi bingung warga juga, maling yang mana ya ternyata kan udah ketahuan udah situ aja, jadi kayak pekerjaan jangan kita musuhin supaya masa depan anaknya jadi baik. Hmm. Udah sekarang gini aja, sekarang udah ketentuan, sekarang bawa pulangnya ke metek, kok so, kerja dia, iya ke